Seiring bersama alunan bunyi, seruling di lembah sunyi, di sana ku duduk seorang diri mengenang di malam hari, terkenang ku akan. Seorang ibuku yang telah pergi menghadap Ilahi. Oh, amin, sampaikanlah salamku ku nanti di lembah sunyi, seindah alunan seruling senja begitu. Cintaku padanya seiring bersama alunan bunyi seruling di lembah sunyi di sana ku duduk seorang diri mengenang di malam. Seorang ibuku Yang telah pergi Menghadap ilahi Oh angin sampaikanlah kalah Salamku Ku nanti Di lembah sunyi Seindah Alunan Seruling senja Begitu Cintaku padanya terkenangku akan seorang ibuku yang telah pergi menghadap ilahi Oh angin sampaikanlah salamku ku nanti di lembah sunyi seindah alunan seru Begitu cintaku padanya Begitu cintaku